Oke selamat pagi Selamat berjumpa lagi Di video kali ini Kita kedatangan tamu lagi Suprapip Neo ya Yang kendalanya Dibawa jalan nyendat-nyendat saat masuk dua. Dan setelah kita periksa Ternyata ini sudah dalam e, Mangkok Kampas ganda Dan ini Kampasnya sudah mulai mengeras ya Jadi Si abang yang punya kereta Kita kasih pilihan Ini diganti atau Kita bubur saja pakai gerenda Karena abangnya berhubung Kekurangan dana Abangnya memilih kita gerenda saja dulu ya kan Oke okay? Mari kita simak videonya sama-sama Nah di sini sudah mulai halus teman-teman, paretnya sudah mulai hilang. Ini dan ini akan uh, memakan waktu sebentar lagi ya. Oke. Nah disini Sudah selesai pengerjaannya Cukup mengirit waktu dan biaya Kita tidak perlu ke tukang bubut lagi Cukup kita kerjakan sendiri di rumah Dengan syarat menggunakan mata gerenda kasar Yang sudah habis paruh ya guys ya Kalau dia yang masih tebal Masih utuh seperti ini Misalnya ini kan gerenda potong kan? Kalau masih utuh seperti ini Dia tidak kena Tuh Ya jadi penggunaan mata gerendanya yang sudah separuh habis. Oke. Okay. Nah, ini kan masih kasar. Nanti kita akan amplas ini sampai halus pakai amplas warna merah ya yang kasar, kasar kali. Ya. Nih. Oke, okay, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.